Waspadai harga oil sedang terkoreksi. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan oil US diterlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi. Perhatikan. Jika pergerakan oil USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 71,23 sampai 70,63 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga oil USD kembali bergerak bullish ke atas menuju level 73.75 Sebaliknya waspadai jika harga oil USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 70.63, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 69.67. Sekian analisa forex untuk tanggal 26 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212